Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BM Misteri, jumpa lagi dengan kami tim BM Misteri. Di sini saya masih berada di kawasan Karanghau, ya, tepatnya di Keramat Gunung Winarum. Nah, Lihat di luar sana, di bawah sana ya, pantai Karanghau. Ini kita akan menuju ke arah batu kursi ya batu kursi namun sebelum berlanjut saya minta supportnya dengan subscribe, like, dan share nah, Di sini juga ada bapak nih dari tadi ngobrol dengan bapak siapa pak? abah dede. dede abah dede abah dede ya? Nah. ini pak mau lihat-lihat di sekitar boleh. batu kursi pak? boleh, boleh Iya. Ah -ah. nah. nah. ya, kita ada sedikit tanya jawab lah pak ya ah -ah. Oke sahabat nih kita sedang menuju arah Batu Kursi dengan Pak apa sih lupa? Pak, Abah Dedek Abah Dede, ya dengan Abah Dedek. Nah ini jalannya menurun. Ini di bawah sana pemandangannya ada Pantai Karang Hawu ya. Pantai Karang Hawu Kita coba-coba nanti mengorek sejarah tentang Batu Kursi dengan Abah Dede ini ya mudah-mudahan menjadi tontonan dari tontonan menjadi tuntunan. Nah. <tuh> nah Di sana terbentang laut luas ya. Buat sahabat BMW Misteri. Kita menuju arah Batu Kursi. Iya, iya, sedang ada perbaikannya Pak Bah ya. Iya. Ini kita terus jalannya pun menurun <tuh> Assalamualaikum ya sahabat kita masih terus turun ya uh, di belakang abah bedek nah ini sahabat pantai Karanghau pelabuhan ratu Alhamdulillah, ini lokasinya, kursi. Pak. Ya, ya ini batu kursi. oh, ini batu kursi, Pak. Ya, ya kursi. Uh -huh. nah, kalau dulu ini belum dipagar. Uh -huh. Kenapa sekarang dipagar dan pakai batas? Uh -huh. nah, apa kondisinya sekarang sudah mulai rapuh? Ya, yeah. ini kalau ini batu kursi banyak yang... apa Bukus itu oh jatuh gitu. jatuh ke bawah ya sedangkan ah, di di sana curam banget iya, tuh sahabat ya kan, ah. terjadi makanya ini dijadikan uh, apa budaya aja agar ya. agar orang bisa melihat bahwa ini batu kursi sejarahnya gimana nih pak tentang batu nah. kursi ini pak nih batu kursi, abah ya manggil abah, ya. abah aja, ya batu kursi ini awalnya salah satu tempat ya. ritualnya uh, Bapak presiden kita yang pertama yaitu Pak Pak Soekarno Bapak Haji Soekarno ya. iya, iya. Nah, pada waktu itu kalau tidak salah uh -huh. uh, menurut orang tua kami dulu uh -huh. dia menjelaskan bahwa Pak Karno dulu sebelum Merdeka tahun kira-kira tahun 1943 uh -huh. Pak Karno sempat datang ke pelabuhan Ratu yeah. karena dia tahu bahwa di Pelabuhan Ratu ini ada para karuhun gitu, ada para aulia yang memang uh, bisa dijadikan satu motivasi bagi dia untuk pada waktu itu punya tujuan mencari petunjuk. Nah, maka oh. dia duduk di batu kursi ini. Batu kursi ini, Pak ya? Betul, gitu, mencari petunjuk. Iya, ya, Pak ya. Akhirnya setelah dia duduk di batu kursi ini, ya. entah dia berapa hari atau berapa malam tidak dijelaskan, ya. yang pasti dia mendapatkan petunjuk pada waktu itu. Ya, ya. Di dalam petunjuknya, dia mendapatkan wangsit bahwa di tempat uh, keramat patilasannya ibu ratu ini ya. ada beberapa makam dan makom para audia oh yang di atas sana ya nah, bah ya yang di atas keramat itu nah, ada siapa jadi, aja tuh pak tuh jadi kita tahu nama-nama eh, makam dan makom di atas yang ada di uh -huh. pesanggerahannya Gunung Winarum Karangtawu Pulau Teratai oh jadi ini uh, mohon izin keramat Gunung Winarum namanya pak ya namanya pesanggerahan Gunung Winarum uh -huh. terdiri dari beberapa nama yang pada waktu itu Nama-nama para aulia tersebut Hasil dari tirakatnya Pak Karno Di Batu, Batu Kursi ini Jadi kita tahu nama-nama tersebut Dari Sejarahnya Pak Karno duduk Di Batu, Batu Kursi, Kursi ini ya. Ya, Pertama Pak Karno menyebutkan bahwa Di Patilasan di atas itu Ada makamnya Eyang Rembang Sancamangkala ah. Yang kedua ada eyang Lendra Kusuma, uh -huh. yang ketiga eyang Jalak Mata Makuta dan yang keempat Raden Sya asan Ali. Uh -huh. Kemudian dia menyebutkan kembali ada dua patilasan uh -huh. atau pesanggerahannya Ibu Ratu Roro Kidul, nama lengkapnya Ibu Ratu Kanjeng Ratu Imas Dewi Roro Kidul dan Ibu Mayangsari Nagasari. Hmm. Jadi di Keramat Gunung Winarut ini ada enam. enam. Ya, yang empat itu bisa disebut makam karena itu para awliya Allah yang dulu menyebarkan agama Islam Aa. dan yang dua itu patilasan itu patilasannya e, kanjeng ratu nyimas dirokap itu dan ibu Mayangsari nagasari oh berarti petilasan sama juga makom ya bah ya ya ada makam ada makom karena Aa. makam sama makom ini beda beda ya Pak ya nah. Kalau makam ini jelas ada jasad yang dikubur ya. Kalau makom ini tidak ada jasad yang dikubur ya, Hanya ya. ciri saja simbol ya, ya. Nah, Jadi seperti itu Seri, uh, Sejarahnya yang kami tahu Itu dari informasi dari uh, orang tua kami dulu nah. Karena orang tua kami dulu salah, uh, Merupakan salah satu kasepuhan Di Sini. Satu, ya, Di nah. Uh, mohon maaf, banyak baya ini ya. ditemukannya sama uh, uh, Pak Karno itu sekitar tahun berapa nih Pak? Nah, kalau Pak Karno ke sini kan tadi sudah dijelaskan, tahun 1943 43 ratus kejadian batu kursi ini memang sudah ada sejak dulu. Iya, iya, iya. Nah, kalau menurut sejarah, itu tahun 1521 sebelum Masehi. Iya, iya, nah gitu. Terus satu lagi pertanyaan saya, Bah ya. ya. Uh, di sini katanya ada sumur tujuh, Bah ya. Ada. Ada Aa. ya. Boleh nanti kita ke sana, Bah boleh, ya. Boleh, boleh, nah Tujuh sumur adalah salah satu tempat ritualnya dulunya. Dulunya. Ya, tempat ritualnya Kanjeng Ibu Nimas Dewi Roro Kidul dan Mayangsari Dagaser juga bisa eh, tempat ritualnya para ulia. Ya, nah, iya, iya, iya. Awas Seperti itu. Ah, nanti Oke. kita bisa ke sana kita lihat-lihat ya bah ya kita bisa tunjukin tempatnya ah. di mana ya mungkin itu aja sementara untuk pertanyaan batu kursi nanti kita lanjut dengan di sana ya bah ya, ya ini saya menunjukkan kepada penonton boleh. bah nih Silahkan nah inilah lihat. batu kursinya para sahabat BMW misteri ya ada nah, atas kita... makam tempat ritualnya ah. nanti. Tempat ini petilasan yang... oh ini tempat ritualnya tempat di sini abah ya Sekarang sudah nah. iya terakhir saya ke sini, bah ini masih pakai bambu nih bah iya betul, betul betul masih pakai bambu nah, saya juga kita... masih bisa naik ke sana bah ya, ya. Nah, nah. jadi sekarang udah nggak boleh Baru ya bah ya? tidak boleh tidak boleh karena ya karena takut terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan betul betul karena, karena di sana curam banget ya ini sudah mulai retak gitu. retak ya Iya. Nah. lihat dari sebelah Iya. ini juga ada jelas pada retak nih bah ya, ya betul. Nah, pada retak Ya, oke okay, sahabat bembe misteri inilah hamparan laut luas karang hau ya di sini dengan abah Ade ya, ya salah satu salah satu pengurus uh, Ramat keramat Ramat Gunung, Gunung, Gunung Winarum. Nah, oke okay, abah langsung kita ke sana ya pak ya, ya sekalian ini ada sahabat kita yang mau mandi. Ayo pak. Ya kita ikuti uh, abah Ade ya untuk menuju ke arah sumur tujuh. Ada apa sih, sumur apa aja sih namanya? Nanti kita pertanyakan sama Abah Ade ya, selaku Abah pengurus. Dede, Abah, Dede. Oh, Abah Dede ya, Abah Dede. Oke, okay, sahabat BEM Misteri. Inilah arah jalan menuju Sumur 7 ya. Arah Sumur 7. Lumayan tinggi Abah ya, ya turun ya. Oh, bukit ya. Hmm. ya kita sudah hampir sampai sahabat jangan lupa untuk subscribe like dan share ya tekan lonceng juga agar anda tidak ketinggalan dengan video-video yang kami upload inilah lokasinya ya, buat sahabat laut yang begitu indah. Oh ini ya bah ya? Ada, ada Aa, dulu belum ada, iya kita iya iya. Alhamdulillah ya bah ya. Karang Hau Uci, Solok. Ini. ini sahabat kita memasuki area sumur tujuh ya. <laughs> Banyak rajungan atau apa nih, Bane? Ketiting, Pak? Iya, nih ah. Oh, ini sumur tujuhnya, Pak. Ini ya, ini yang pertama. ada nama-namanya nggak, Pak? Ada ini sumur yang pertama. Ah -ah. Yaitu sumur pembuka segala pintu. Oh, ini sumur pembuka nah, segala pintu. Saya, saya, saya pembuka segala pintu, ya. Iya, iya, iya. Pintu apa saja di sini? Ada ah -ah. pintu rejeki pintu apa uh, aura uh -huh. pintu untuk jabatan apu, apa jabatan yeah, yeah. Uh -huh. nah ada, di sini ada Allah ada karomahnya di sini pak ya tujuh nah, uh -huh. nah, sumur sendiri ini adalah salah satu tempat butuhannya karomahnya barokahnya para kharun dulu hmm. Utama, uh, diambil dari sejarahnya Ibu Kanjeng Ratu Nimas Dewi Ratu Penguasa, Penguasa Pantai, pantai Sini Penguasa iya, iya Jadi uh, Sumur Tujuh itu Yang aslinya sebetulnya dulu oh, iya. Ada di dalam istananya Ibu Ratu nah, di nah perlu dijelaskan Pak Betul Logikanya Untuk kita yeah. Zaman sekarang uh -huh. Kan tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam lauk ke betul. dalam ke dalam. Ke dalam istaranya Ibatu yang ada di dalam laut, uh -huh. tanpa kita memiliki ilmunya, kan? Gitu betul, betul, pak nah, Makanya, dari hasil petunjuk yang disampaikan oleh Paduka Presiden Soekarno dulu, ya, yeah. carilah tempat yang ada di pinggir laut. Hmm. Nah, kalau rumah ibu pasti akan sampai ke sana. Jadi, Pak, nah, uh -huh. ditemukanlah tempat yang persis sekarang di sini. Oh, gitu. jadi boleh simbol. dibilang ini simbol ya, bah ya? Betul, simbol. Ini ya? bisa maksud simbol karena ah. dimana tempatnya ini masih uh, di, apa, di, mengarah di, ke istananya ibu yang akan iya. lalu. Jadi karomah itu, karomah ibu dari tujuh sumur yang aslinya mm -hmm. bisa sampai ke sini Ya, betul. Gitu. Terus gimana nah, lagi, bah? Pertama. Itu pertama ya. Yang, kedua, ya. yang kedua ya. Wah, sahabat Prime Minister, kita menuju sumur yang kedua ya. Oh, ini sumur kedua, Pak ya? Heeh, nah, uh -huh. namanya nah, tempatnya agak apa? Agak luas ya. Agak luas sedikit dari sumur yang pertama. Uh -huh. Karena sumur yang pertama ini uh, cara mandinya juga, cara mandinya juga satu persatu. satu persatu kalau ya. sumur yang pertama, kalau di sini. Di sumur yang kedua ini bisa berlima, uh -huh. bisa juga satu orang bisa berlima atau sampai tujuh orang batasnya. oh gitu Kalo bah ya. paling banyak gitu. Uh -huh. nah, gitu. nah sumur sumur ini uh, kegunaannya untuk uh, Rezeki Rezeki ya. Lebih kepada rejeki gitu. Uh -huh. rejeki. Iya, iya, iya, bah ya bah. kedua ini. kedua. terus nah, selanjutnya. ini sumur yang ketiga. ini yang ketiga bah. Yang ketiga. ini uh -huh. Tidak terlalu dalam, ya. tidak dengan sumur yang pertama dan kedua harus turun. Ya. Ini cukup dengan kita duduk uh. di atasnya, oh, di atasnya. Terus kaki, kaki Kita diselonjorkan, oh, menjulur ke sana, ya, Kaki uh. Kita diselonjorkan uh -huh. terus. Nanti setelah selesai doa, yeah. baru kita cuci muka tiga kali. Oh, gitu. bah yang satu, kedua kan kita turun, kita uh -huh. jalan tiga kali, tiga uh -huh. kali. Kalau ini cukup, kita duduk, Selonjorkan kaki ke, ke bawah uh -huh. ke dalam ke dalam sumur tersebut uh -huh. baru setelah selesai doa kita cuci muka tiga kali. Oh iya, iya, nah, selanjutnya bah ini ketiga yang keempat ya, bah ini ya yang keempat. Oh ini yang luas, nah, bah ya. Sumur yang paling besar ini uh. nah, yang Sumur ini yang keempat. ini yang keempat. ini kan ada di tengah-tengah Iya -tengah. yeah. kan uh -huh. Oh, ini yang keempat. Oh, ini yang keempat. Oh, ini yang Oh, ini kan dia di tengah yeah, nah, Iya iya yang hitungan gitu yeah, Iya iya iya paling luas, uh -huh. di sini bisa berjamaah, yeah. tidak apa, e, tidak dibatasi mau berapa orang silahkan, yeah. yang pasti sumur keempat ini adalah e, apa lebih kepada untuk pengasihan, oh, pengarisan, pengarisan, ya, penglaris uh -huh. di sini kita bisa memohon sama Allah, uh -huh. meminta karomah barokahnya para karibun untuk minta penglaris, oh, gitu, nah, lebih kepada untuk mencari jodoh yang sulit punya jodoh, nanti yeah. bisa minta Ya. Pintanya langsung sama Allah tapi iya kan? dengan karomah dari sini karomah dari air sumur yang keempat ini iya keempat yang kelima apa ini yang kelima. Uh -huh. ini yang kelima. sama dengan yang ketiga kayaknya oh berdampingan nih pak uh -huh. ya berdampingan, ya, berdampingan. tidak yeah. jauh nah, yang kelima ini uh -huh. apa sama dengan yang ketiga bentuknya Ya, yeah. yeah. enggak terlalu besar dan yeah. ini Cukup dengan kita duduk di atasnya aja oh, selonjuran kaki, kaki ya setelah Selanjutnya doa kita mohon uh -huh. baru kita cuci muka tiga kali Oh gitu bah ya Ini nah. yang ke kelima ya ke enam nah. Oh ini yang ke enam bah ya Ini sumur yang paling kecil Paling kecil bah ya iya iya yang iya yang kecil. Paling kecil bah Ini iya. sumur ke enam Ini nah, kalau kita lihat Bentuknya persis kayak angka enam terbentuk Nah Oh iya iya. Rikarannya gitu ada ah. lingkaran luas bawah yang enam. Iya iya iya. Gitu, jadi oh, sumur paling kecil. Nah ini ee, bisa dilakukan secara berbarengan juga. Hmm. Cuma hanya duduk di atas saja. Iya. Yeah. Kaki ini selonjorin baru cuci muka tiga kali setelah prosedurnya. Ah. Nah, nah ini sumur pamungkas. Ini terakhir bah ya. Nah, ini sumur terakhir. Kayanya paling dalam nih bah ini. Ah, ah. Lumayan cukup ee, besar dibandingkan sumur yang lima. 65 6 ke yeah. uh, ini semua yang terakhir sumur pamukas, ya yeah. tempatnya ini lebih dekat ke uh, lautnya ke lautnya ya Pak ya ke laut bebasnya lebih dekat uh -huh. ini, ini kita sumur yang terakhir posisinya ya yeah. sumur pamukas, ini lebih kepada untuk uh, kejayaan atau kesuksesan Oh iya iya Pak iya, jadi setelah kita bisa melewati sumur yang pertama kedua sampai keenam, 6 uh -huh. kita pasti akan melalui sumur yang terakhir yang ketujuh ya Karena untuk mencapai kesuksesan itu ya, Berarti kita harus me melewati beberapa tahapan Betul Maka bapak. setelah kita bisa melewati tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6 Akhirnya kita bisa mencapai ketujuh Iya Nah ya, maknanya berarti Kalau kita sampai ketujuh Apa yang kita inginkan Apa yang kita cita-citakan Nah dengan pertolongan Allah insya Allah bisa terkabul. Ah, amin, amin setuju, Tapi itu. tetap kita bermohonnya Kepada Allah Betul. ya Abah ya Jangan semua, kita mengambil karomah dari sini ya Semua arahnya kita kepada Allah ya. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan Iya. Tapi Hakikat Allah ini tidak akan kita raih tidak, tidak akan Allah berikan kepada kita Kalau syariatnya tidak pernah kita jalani Iya, iya Abah ya, Karena apa? Ketika kita ingin mencari keberkahan dari Allah maka, kita harus mencari karomah barokahnya para karugun. Khususnya, kita ritual mandi mandi kembang di tujuh sumur ini. Oh. Jadi, insya Allah, kalau kita yakin <tuh> dengan apa yang kita lakukan di sini, uh -huh. terutama di tempat-tempat ritual yang ada di Pelabuhan Datuk, yeah. segala cita-cita kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, asal kita yakin dan kita ikhlas melaksanakannya, ya. Insya Allah semua akan terpenuhi. Amin. Izin Amin. Allah kami. Ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa kami jelaskan uh -huh. uh, dari pertama tadi dari uh, batu kursi. Batu kursi ya, pak ya. Nah, sekarang uh, ke sumur 7 Tujuh, tujuh sumur ya, atau uh. Ini hanya uh, apa? Salah satu tempat-tempat ritual yang ada di Pelabuhan Ratu. Sebetulnya uh. masih banyak, sih. Masih banyak ya, Tempat-tempat ritual yang harus kita datangin. Untuk mencari keberkahan Untuk mencari kebarokahan ah, Bisa disebutkan di mana aja saja nah, Sebagai pertanyaan terakhir Ada beberapa lah. ritual yang memang harus kita lakukan Di sini, ya. ketika kita mau e, Mencari keberkahan ya. nah, Pertama kita tadi datang Ke sowan, ke patilasannya Patilasan. Ibu yang ada di Gunung Winarum ya. Kita nanti turun ke Batu Kursi ya. Di situ kita melakukan meditasi ya. Waktunya tidak kita batasi, silahkan Mau beberapa menit, mau beberapa jam, silahkan ya. Setelah dari batu burci kita turun ke tujuh sumur uh -huh. Untuk ritual mandi kemang yeah. Tujuan mandi kemang sendiri adalah Untuk membersihkan uh -huh. Segala penyakit Segala aura-aura negatif yang ada di badan kita Membuka aura lah ya, Bisa membuka aura yeah. Bisa membersihkan diri kita dari kotoran, dari air Dari segala macam apa yang kita dulu pernah lakukan uh -huh. dari, dari berbagai macam kesalahan Bisa di neutralisir Dengan kita meng mengadakan apa ritual mandi kembang oh, gitu segala penyakit mungkin akan sembuh akan hilang dengan, dengan izin Allah, sen izin Allah sendirinya. dengan sendirinya iya. seperti itu uh. kalau kita yakin dan ikhlas melaksanakannya seperti uh. itu nah selain tempat ini masih ada tempat-tempat yang lain memang dianggap ritual yeah. dianggap uh, mengandung sesuatu yang sifatnya uh, ada magicnya gitu Karomah lah ada Karomah ada berkah para karukun iya. para, ya Allah kan uh. gitu. Nah diantaranya kita harus nanti datang ke Pemandiannya yang gentar bumi. Oh, eyang gentar bumi. Yang gentar ah, bumi. Ah. Nah, terus nanti kita harus mandi juga di air payau yang ada di Sakawayana. Oh, Sakawayana itu ya. Air payau, ya. Nah. Air payau itu air pertemuan. Pertemuan jadi, antara air laut, dengan? air laut dengan air darat, air oh, sungai. Oh, iya, nah, iya Artinya maknanya air payau air pertemuan ini adalah segala sesuatu di situ akan dipertemukan hmm, hmm, nah, hmm. Jadi kalau kita sulit punya jodoh insyaallah akan dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Kalau kita sudah berumah tangga sekian tahun belum dikaruniai anak, mm -hmm. Insya Insyaallah kalau kita mandi di situ dengan izin Allah akan dipercaya memiliki keturunan. Kalau oh gitu, bah, ya. nah, Kalau kita sulit mencari kerja, kalau kita ikhlas dan yakin melaksanakan ritualnya, insyaallah kita akan mendapatkan pekerjaan. Iya, nah, iya, seperti itu. Nah, Terus yang terakhir nanti? Yang terakhir. Nah, kita harus masuk ke kamar khusus Ibu Ratu. Oh. Itu Kamar 308 yang di? ada di Samudra Bis Hotel. Oh iya iya nah, bah iya bah. Kamar 308. Ah, ah. Nah sejarah kamar 308 itu diambil dari petunjuknya Bapak Presiden kita Bapak Pakarno Pak Soekarno. Pak Soekarno. Eh. Iya. Ah. Nah itu kamar khususnya Pak Karno dulu awalnya. Awalnya. Iya dulu. Nah, logikanya uh, hotel tersebut dibangun sekitar tahun 60-an. Uh -huh. Nah, gitu. Logikanya pada waktu itu di pelabuhan Ratu tahun 60 atau tahun 70 di sini masih sepi, masih hutan. Masih hutan. Nah, kenapa Pak Karno uh, punya pemikiran membangun hotel tersebut? Uh -huh. Karena Pak Karno tahu bahwa di pelabuhan Ratu ini ada ada tempat keramat, ada tempat Para awliya, para karutur, oh, oh. maka dibangunlah hotel tersebut namanya yeah. Sembrabis Hotel. Iya, iya, iya Pak Karno meminta izin kepada pihak hotel untuk menyediakan satu kamar khusus khusus yaitu, untuk beliau. Untuk beliau istirahat di situ, jadi uh -huh. kamar 308 di lantai ketiga. Iya. Yeah. Nah, entah Pak Karno di kamar tersebut tidur atau enggah, yeah. entah melakukan sesuatu apa tidak. Yang pasti, ketika Pak Karno ada di dalam tersebut, uh -huh. yang suka hadir adalah karomahnya Ibu Ratu. Oh iya, iya, nah, iya. Uh -huh. Nah, selama Pak Karno masih hidup pada waktu itu, kamar tersebut tidak bisa dibuka untuk umum, tidak bisa disewakan. Peripat. Nah, khusus pripat uh -huh. kamarnya Presiden yeah, kalau iya. pada waktu itu. Uh -huh. Nah, setelah Pak Karno meninggal, yeah. barulah pihak hotel minta izin kepada istana yang ada di Jakarta, istana Presiden. Yeah. Untuk dibuka untuk umum Nah akhirnya pada waktu itu Ada yang coba masuk ke situ mm -hmm. Ternyata benar Apa yang dirasakan dulu oleh Pak Karno Ternyata terbukti Terbukti bah. Setelah dia masuk ke situ mm -hmm. Dia tirakat Karomah Ibu Sampai Sampai, Karomah ah. Ibu ada hadir ah, ah, ah. Nah Pengakuan orang tersebut yang dulu pertama kali masuk ke situ ya, Nah iya, akhirnya bah. Akhirnya sampai sekarang Banyak orang yang ingin mencoba masuk ke situ uh -huh. dan banyak yang sudah membuktikan uh -huh. ternyata benar, benar dan sebagian orang-orang yang masuk di situ benar adanya uh -huh. dia uh, mendapatkan karomah barokahnya para karun khususnya itu, yeah. itu. Uh -huh. nah sampai sekarang uh, 308 disewakan untuk umum bisa untuk umum lah eh, ya betul. Nah, uh -huh. setelah ada izin dari pihak uh, istana yang ada di Jakarta oh nah, iya Jakarta, seperti itu uh -huh. nah jadi uh, berkah karomah para karuhun di Pelabuhan Ratu ini ada ada beberapa ritual yang memang harus kita lakukan karena mencari keberkahan itu mm -hmm. tidak cukup satu kali datang betul tidak cukup satu kali kita meminta yeah. tidak cukup satu kali kita melaksanakan ritualnya yeah. jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan di sini iya yeah. nah, minimal ini kalau, kalau kita ingin mencapai sempurna dari tahapan tersebut harus mencapai tahapan ketujuh yeah. Jadi kita harus tujuh kali datang ke e, tempat karumah barokanya para karun yang ada di Pelabuhan Ratuh Khususnya yeah. yang ada di Gunung Winarum, uh, Gunung Winarum Karanghau ini yeah. nah, itu. Jadi dari tahapan-tahapan tersebut kita akan mendapatkan sesuatu petunjuk yeah. buat kita setelah malam pertama kita datang ke sini uh -huh. kita akan mendapat petunjuk nanti harus kemana nah ini ini akan menjadi petunjuk buat para peziarah yang datang ke uh, patilasannya Ibu oh. nah, seperti itu jadi tetap saya sampaikan kepada siapapun yeah. yang akan datang ke karomanya karuhun yang ada di pelabuhan ratu khususnya pesanggerahan Gunung Minarum Karanghau ini yeah. lakukanlah uh, segala sesuatu dasarnya dengan ikhlas, dibarami dengan keyakinan kepada Allah. Iya, insya Allah iya. segala hajat kita, segala keinginan kita akan terkumpul, akan tercapai. Amin, amin, amin. atas, atas apa yang kita lakukan, dasarnya dengan ikhlas, kita langsung memohonnya kepada Allah, para karomah dari para karuhun, khususnya iya, iya. dari ujuratu. Insya ba. Allah hajat dan keinginan kita Insya Allah akan terkumpul atas Amin. izin Allah, Amin. Subhanahu Wa Taala. Oh iya, nah, iya. Itu yang bisa kami sampaikan. Uh -huh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Uh -huh. Tolong uh, ambil hikmahnya dari apa yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Uh -huh. uh -huh. Oke, okay, okay, pak. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. terima kasih abah ya, ya sama -sama. atas penjelasannya. Uh -huh. Oke. Okay. Nah, itu ada teman saya yang mau mandi. Oke, okay, sahabat BME Mystery. Ya, di sini saya sudah mewawancarai Abah Dedek ya selaku pengurus Keramat Gunung Wirarum Karang yang sudah gamblang menjelaskan eh, tentang eh, sumur tujuh ini ya di dekat batu kursi. Oke, buat sahabat Bembe Misteri Itulah sekelumit sejarah yang telah dibuka. Adapun misalkan ada benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan itu adalah mutlak dari manusia. Yang jelas ambil sisi positifnya dengan apa yang telah kami sampaikan kepada sahabat BMI Misteri yang menonton video ini. Oke sahabat BMI Misteri mungkin itu aja perjalanan kami di e, keramat Gunung Winarum, Karanghawu, Pelabuhan Ratu Sukabumi. Saya dan tim mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share ya untuk channel kami agar terus berkembang. Menguak sejarah-sejarah atau mitos-mitos yang ada di sekitar tanah Jawa, ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kami tutup dengan bilahi topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.